Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safuan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk 2000 Nevisun Lane Game ni pasal apa aku pun tak tahu Tapi buat masa Let's go So kita ni bekerja part time nak cari duit Apa yang kita kena buat kita kena rakam je rumah ni And then kita hantar balik footage ni dekat orang tu $40 guys Kita hantar juga Dah bunyi hujan nampak macam bunyi hujan betul eh Right. Boleh buka. Okey, kita pergi pergi bilik ni dulu. Wah, cantik betul rumah ni. Yeah, okay, sekarang as, as for me and my house we will serve the Lord. Right. Itu daripada Bible eh. Jadi okay, sekarang kita berada dekat rumah ni. Ah, uh, rumah yang begitu cantik. Ni bukan paranormal ah uh, penyiasat paranormal, guys. Ini ah uh, aku kerja kat, ke, kerja part-time buat benda ni. Kenapa? Okay, ni tempat storage School Kita bus ke ruang tamu ke? TV terbuka sendiri, tak faham? TV Okay, macam mana nak tutup ni? Siaran tak ada ni? Kita atas, bawah dah settle Bawah clear Believe in yourself, betul Assalamualaikum Ui, ni siapa pula ni? Ada pula Ada pula pemedang kat sini Oi besar sial tandas aku tengok ni. Kong kaya nampak. Ah sial heater lagi. Kaya betul. Boleh tahan. Bio grafik boleh tahan juga. Banyak ucapan-ucapan eh. Memang alim eh orang dia. Okay main bedroom. Bay Okay, tak ada apa-apa Nampak semua masih clear lagi Apa benda merah tu Tak apa, apa okay. Alright semua clear lagi Kita pergi ke bilik seterusnya Bilik berkerusi merah ni Bilik apa ni? Oh bilik baca Uish Sebab Kenapa pintu ni macam mengaluh alukan aku Kenapa banyak sangat perkataan perkataan ni we? Daripada Bible, home. Apa yang home? As for me and my house we will serve the Lord. Oh my god, aku dahlah sensitif sikit ni kan. Bermau tidur. Ah, back room, tak habis-habis. Daripada hari tu back room. Aduh, janganlah bagi macam gini. Aku baru je shift. Bantainya back room pula. Boleh lari ke tak boleh? Okay. Oh my god, sekarang kita berada di belakang yang dikatakan bedroom rahsia rumah ni. Kali-kali apakah misteri rumah ni yang ditinggalkan tanpa pemeguni? Aku datang sini untuk pastikan rumah ni tak ada apa-apa pun, tapi aku dah pergi ke secret ni, ketua rumah ni yang perangkap aku. Nampak-nampak bunyi-bunyi bedroom ni yang cuak eh Nampak wow. Kita akan ikut lampu ni lah Ini ikut bunyi-bunyi Oh Tengok Bunyi air apa weh Ui ada bunyi Tepi sepantai So ada Eh eh ada Itu kelibat kan tadi tu Apa bateri kita masih banyak lagi masih merakam lagi walaupun tak ada bateri. Okay, bunyi ni belakang ni. Hayap, bunyi ni kat belah kiri. Perhatikan betul-betul. Yes, aku jumpa jalan. Wow What galaksi apa kau ini? Berbagai bilion-bilion planet. Ini macam Boss Elden Ring yang last. Eh, tak boleh pergi mana-mana eh eh mana pergi pintu oh ok ha eh tu macam tempat lain pula walaupun aku dah sampai ke tengok ini yang bahaya ni jangan pergi ke back room tengok apa yang jadi sekarang aku dah sampai ke satu rumah ni rumah yang sama tapi kosong tak ada apa-apa kita tengok bawah tu Rumah yang sama tapi tak ada pintu dah. Masuk aku pintu keluar. Habislah. Dia dah kena colik. Masuk bedroom. Apa boleh buat guys? Treador je lah. Lepas tu ada TV. Boleh masuk dalam TV ke? The ring. Bunyi apa pula ni? Weh lagi panjang koridor ni. Wih what? berbagai benda-benda pelik berlaku. Ini dinding saja. Rumah ni makin besar, betul ni bedroom. Ini okay, bedroom yang kedua kita. Kita dah pernah pergi bedroom hari tu kita penyiasat kita. Kali ni bedroom kedua pula. Apa hal we? Berbaloi tak dengan gaji yang aku dapat? Eh, okay. berbaloi kot. 40 dolar. Ha, berapa pula tu? Eh, woi makin lama makin tinggi aku dekat apartment mana ni weh weh but, eh aku terkejut tau ni eh NOOOOOO Pass forward video terpadam apa yang berlaku dekat aku oh ribut toh Ah. Padam lagi Pass forward ke depan lagi Aku hidup ke tak ni Okay bunyi anjing Oh Kita nak cari misal. Dia dah tahu nama aku siap Detektif sent Ini email aku gila Reply So cari mangsa lain pulak surat lah. maksudnya bukan tak selamat yang yang first mangsa kita mati ke apa siapa benda ular ni ah kenapa gambar sinematik ni mangsa seterusnya kenapa ni oi cuau eh kenapa sinematik pula ni dia dah mati ni oh ya betul Uh, ah. Ni makin luas. Weh tempat ni pening oh ni dia. Tempat ni pening weh. Background memang mening. Weh tempat yang sama. Seorang so, yang pertama tadi penyiasat yang pertama tadi mati kan. Lepas tu dia orang uh, nak hantar email oh, makin lama makin kecil oh. Aku punya keyboard makin kecil. Isram isram. Weh makin kecil, makin kecil. Okay, kita kena rakam apa yang ada je. Ini semua Benda-benda yang Membahayakan Kita je lampu kita Ada lampu sikit nampak ni Boleh lah uh, Gambar semakin kecil weh Aku jadi macam kemek lah Dengan muka aku sekali kemek Alright Aku letak muka aku besar kat tepi sebelah lah Pakai makin, makin kecil ni Oh ok ok Sempit sempit Jalan sempit Oh Jangan patik aku tengok Gun terkejut aku tak guna 2000 Nevisen Lane ha, Aduh, uh, Itu rupanya hantu ha, Kenapa Itulah dia 2000 Nevisen Lane Begitu misteri game dia Build up dia memang membuatkan aku meremang Sebab kamera kita kecil Dan last sekali kita nampak juga Lembaga yang memanipulasikan tempat tu so, Kita still tak jumpa lagi Owner rumah tu yang kita jumpa adalah monster yang manipulasikan rumah tu. Selalu back room ni mesti ada satu monster. Yang manipulasikan dia kan. Ha. So kalau korang rasa video tadi game tadi best. Macam biasa lah korang tahu tugas korang. Like, comment, share, subscribe, turn on notification. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.